Bisa nih Wah Wah Kelup tak sih ya? mana lagi? Ya apa tuh? Ya mau Ini tak? terbiasa Anu Ini Tuah berubah. Mau aku Kenapa?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 kurang kurang kurang kurang tapi kadang ini berlaku sebelum ada aku kakdo sendiri kau sendiri air dan repulau lo pun dewa udah udah gini udah udah masih berani ya apa mereka eh ya dolo panen lagi dolo panen panen dolo hey dolo panen itu ya masih eh mau kemana nih malah mau ah Mama nah, mama nah, Tua, nah, halo ayy. Manata, manata, dewa, beja, ini distander dong. tak lebih Coba lah Ini Kita Ini dewa ya? Mana aku mana gori jangan kagak itu mau apa? apa peta-peta ya? ngata. ini mau ya kurang. <tuk tangan> <tuk tangan> ah. ah. Jadi di sini kencang. aku Ini nya nih anggotanya ada yang bawang. bawang Cikgu. Ini pedih, pedih sedikit. Ina. Ina, Ina. Ina. Ina pun, Ina. Masuklah. Ina. Ina, Ina. Ina, Ina, Ina. Ina, Ina. Eh, sama kau ma... Tak apa. Ina pun, lah. Ina pun lah. Ina buat. Ina, Ina, Sapo. Hei. Ina, Ina. Ina, Ina, Ina. Ah, Anisih, ini, Ya, dia emosi Ini mati walaupun mau Ah, agak bahwa <tuk> tadi dulu ya nih. sejati. dengan stok few moments later <Ausw parameters> <asta> <textiles> mas apa ngajak apa ini jadi eh alamin di Astagfirullah hey. Tunggu manusia itu dilarangkan minum Berarak Alkohol lah bebe Iya itu udah aseng Kira-kira ini pusing Capu nih ga <tuk> <tuk>